Jebakan doa dengan stigma Letak kirama Drama musikal sang dewa Demi bumi kau berusaha Panjatkan doa Kelas kita makan sama Pas, this is the last. I'ma make sure ini berkelas I ingin favor karena kita beda kelas Jadi denger apa baik sampai kau pampak Sareteh Kau panas dingin macam kena santet Kau lelet bingung mindset tak patreset ta paling besar Deng opini tak berdasar Merasa paling besar tapi skill Masih dasar Ya bawah mana yang sumba main Rima main fasa Sabaca mantra-mantra dan kau paham kita beda Salahkah masih kuat Tila make me my salsa Tak cukup bingung usaha Saka kuat dengan doa I came from the bottom Now you see me on the top Jadi jangan salah arah Kau puja lurus saka stop Jadi minggir jauh-jauh Karena ini satu spot laki lucky bawah Like a woman Coba berpada dengan stigma Letak kirama Drama musikal sang dewa Demi-demi kau berusaha Banjatkan doa Kelas kita takkan sama Halusin nasib berirama Mengguyur vodka Bungka mulut baru vista Kurang kurima dan dirama Lingkaran dosa Harta tetap Mari aku kasih candu, Raif bawa peluru Tebang habis kau pecongkak yo Sampai ubun-ubun panas -ubun, di eskobat Nyala api kobar, kau ko baru belajar Sasuk kurang aja, yo renteng Maaf langkah cuma setapak lereng Bukan metropo jadi expose maybe you no know bank Ajen manipulasi, suit pake beceng Drama lingkar arena besi baja bukan galeng ibadat Tenggara Rumah Pondok main selongsong Sog paku bobol pemula elit dan seborong Hey Mr. Wakanda lama-lama ni razia jumpa mata teriak paksa Goa dong bisa sisa Coba klot no, tanak tangga jamba paksa Rame di matra, setan kasta ndau hujan prosa Kolot kasinga, inga anak kultur nenek moyang yang mau jumpa rupa cuma Dalam sasam jubisa letaki, rama, drama, musika, Bersang, dewa de dosa harta tata